na na na na na oh harapan rakyat perjuangan demokrat Kom 14 berita demokrat kita mau geruduk markas demokrat kabupaten bekasi sore sore ini kita mau lihat ada orang tidak Wah, ternyata banyak orang ini. Wih, jam segini kawan masih ada orang, ternyata kira sepi. Salah versi, demokrat. Wah. Siap, benar. Bu. ternyata masih lembur kah? lembur. Ini mau saya mau daftar cantik ini, apalagi kurang persyaratannya ini saya kira Mas, sudah siap, tutup sehat. dari luar. <laughs> Kita lihat dalam, masih banyak orang di sini. Bu. Siap. Saya kira sudah pulang semua jam segini ternyata tamen we kiri pilu ini siap siapa siap, siap. ah. selamat datang, datang. we eh. pahaji di luar ta di luar tampak sepi ta taunya Haji, siap, siap. di dalam ini di mana sibuk lapuan ini di bawah komando saya kira di luar sekir dulu sepi apa ini dalamnya ya. masih masih ramai. Kejar waktu kita. Kejar waktu ya. Tapi ya. kita sering galet. Tapi banyak calik yang Begitu kamu. Banyak, ya. banyak. Banyak. Makanya saya bilang. Oh, Buternya akan sedikit. Ini panggilan ini. Oh, internet. Iya. Ini Mister Jokow yang sering ngasih saya gift di TikTok kawan. Mister Jokow. Membuat KTH hanya dalam waktu 1 menit 20 detik. KTH aja nih. Betul-betul. betul betul karena inilah tergantung komandannya. Pasukan itu tergantung komandan. Kalau komandan tidak ada pasukannya, tidur. Termasuk ini, BOPKK PKK, Ketua PKK. Dewi, terus terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, kita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 ini Demokrat Kabupaten Bekasi Kawan yang saya geruduk Sore-sore saya kira sudah sepi Ternyata di dalamnya masih sangat ramai Dipimpin oleh Kutu Abad Pilu oke, oke, pak, pak, oke Pak Nusi, oke, pak, Anus, pak, pak, Nusi. Eh, pak Nusi Suatu saat mungkin saya akan Geruduk DPP Demokrat Kira-kira ada ke orangnya itu ya kan Iya, hey, <laughs> <mana>? Iya <laughs> ya, ya e baya. Yes. <kuh>, oke okay. Terima Salam perubahan untuk perbaikan Anis Ahaye Untuk Indonesia 2024 Sip! <tik>